Halo guys, selamat datang di pinjol film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Rusia yang berjudul Botani Super Baba atau Kutu Buku dan Cewek Super. Film ini dimulai dengan adegan suasana pesta reuni sekolah Moskow, di mana mantan ketua kelas sedang menggodai teman-teman mantan kelasnya. Ivan Cresper, si kutu buku yang juga diculuki dengan si omong kosong, muncul di tempat kejadian. Teman-teman lamanya mulai mempermainkannya, tapi dia bergegas pergi ke gedung sekolah untuk menghindari ejekan-ejekan lebih lanjut. Selama pesta, salah satu teman sekelasnya menanyakan bagaimana perjalanan hidupnya. Ivan alias ikut buku alias hiomong kosong dengan malu dan gagap meminta agar ia tidak memanggil dirinya dengan julukan itu lagi. Ivan mengatakan bahwa dirinya sudah menikah. Teman-temannya bertanya-tanya siapakah istrinya. Ivan katakan bahwa istrinya itu teman sekelas mereka juga, tapi istrinya itu belum datang. Seorang temannya mengejek dan mengatakan Ivan menikah dengan gadis paling jelek yang bernama Jurasimat. Lagi katanya dia biasa membayangkan gadis itu agar bisa bertahan lebih lama ketika sama cewek di tempat tidur Tapi Ipan mengelak mengatakan bahwa maksudnya bukanlah gadis itu Dan lalu tibalah saatnya seorang wanita super-super kece memasuki ruangan Hal ini menarik perhatian semua orang Para tamu mulai bisik-bisik bahwa ini adalah Lena Estemina mantan teman sekelas mereka yang tinggal di luar negeri dan menjadi supermodel terkenal di dunia cewek seksi ini meminta orang-orang untuk memberikannya tempat duduk tepat di samping suaminya Ipan orang-orang sangat terkejut dan seolah tak percaya bahwa wanita sekelas dia mau menikah dengan seorang pecundang yang dulunya sering mereka ganggui sepanjang malam orang-orang bertanya apalah rahasianya sampai pada akhirnya mereka berpikir bahwa ini pastilah sebuah prank jika Ivan ke kamar mandi, para pria mulai menekan dan menyudutkan Lena dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka katakan bahwa mereka tidak percaya dengan lelucon ini, lalu mengejek pasangan Lena dan Ivan. Lena mengatakan bahwa hal ini adalah benar dan nyata. Lalu dengan kecerdikannya, malah Lena membalas mempermalukan orang-orang yang telah membuli Ivan. Lena menunjukkan kekurangan-kekurangan pria-pria itu dan menghancurkan mereka secara moral. Saat Ivan keluar dari toilet, pria-pria yang dipermalukan dan dihina itu menunggunya Mereka ingin mengajar Ivan sebagai balasan dari hinaan istrinya Saat itulah tiba-tiba Lena muncul lalu menghajar mereka dan mematahkan hidung salah satunya Lalu cerita bergerak ke belakang Ivan sedang bicara pada sebuah kepala robot Ivan katakan bahwa ia ingin membawa robot itu bersamanya menghadiri pesta reuni Untuk membalas para pengganggunya yang bahkan sampai saat ini Terus mempermainkan dirinya dan mempermalukan dalam jejaring sosial Ivan katakan robot itu sangat mirip dengan teman sekelasnya Lena Estemina Yang tidak peduli pada mereka karena dia tinggal di luar negeri Dan berkarir dalam dunia pertunjukan robot itu bilang bahwa dirinya lebih mirip seperti penyedia layanan oral seks daripada seorang manusia yang hidup Ivan terkejut mendengarnya Robot itu mengklaim bahwa kecerdasan buatan dalam dirinya memiliki selera humor yang kotor juga. Ivan bilang bahwa dia akan memberikan pada robot itu sebuah tubuh yang berasal dari sebuah proyek yang dibekukan. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Segera setelah reuni berakhir, tubuhnya akan dikembalikan ke laboratorium. Robot itu terus bercanda menggunakan kutipan-kutipan dari internet. Dan dari situlah Ivan tahu bahwa robot itu terhubung ke internet dan belajar sepanjang waktu. Di pos pemeriksaan, penjaga menanyakan apa isi Ivan menjawab bahwa isinya adalah kepala boneka seks yang tidak berfungsi dan perlu diperbaiki. Penjaga itu tertawa dan memberikan jalan bagi Ivan untuk pergi. Kemudian, Ivan berhasil menyatukan tubuh robot itu. Ia meminta robot itu untuk melakukan pergerakan-pergerakan. Segera, robot itu mulai menghancurkan benda-benda dan melempar pisau. Ivan mencari tahu mengapa robot itu melakukan hal itu. Lalu, ia menemukan nama mesin perang. Trichnick tiga dalam tubuh robot itu, Ivan panik karena kenyataannya bahwa dia telah mencuri tubuh robot militer dan dia bisa dituduh sebagai pengkhianat kalau ketahuan, Ivan memberikan kulit buatan pada robot itu Robot itu pun menyadari bahwa Ivan menciptakan robot itu untuk memuaskan fantasi liarnya Alur cerita kembali ke masa sekarang, Ivan dan Lena bergegas meninggalkan pesta Sementara orang-orang yang dia pukuli terduduk dan kebingungan. Ada polisi mendekati mereka dan meminta KTP. Ya, di Rusia, tanpa alasan polisi bisa sewaktu-waktu memeriksa dan meminta tanda pengenal orang-orang di jalanan. Dan karena Lena tidak mempunyai KTP, Poli Isho menganggap dia pelacur dan mencoba membawanya ke pos. Robot itu langsung melumpuhkannya, lalu juga melumpuhkan polisi kedua. Saat robot itu mengambil pistol, Ipan berteriak, apa yang kamu lakukan? Lena menjawab bahwa semua polisi itu bajingan. Itu yang dikatakan di internet. Ipan membawanya pulang lalu meminta robot itu berbaring di sebelahnya. Tapi robot itu dengan sopan menolak. Jadi Ipan memintanya untuk membersihkan rumah saat ia tidur. Tapi Ipan tidak bisa tidur karena imajinasinya sedang tinggi. Lena menawarkan diri untuk membantunya agar bisa tidur. Ivan sangat senang karena pikirannya sudah langsung membayangkan yang enak-enak, tapi robot itu malah mencekiknya sampai pingsan. Ketika terbangun, rumahnya sudah bersih dan rapi. Lalu mereka bermaksud akan pergi ke laboratorium untuk mengembalikan tubuh robot itu sebelum ada yang menyadari hilangnya robot itu. Tapi orang tua Ivan tiba-tiba ada di pintu dan memintanya untuk memperkenalkan wanita yang bersama Ivan. Lena memperkenalkan dirinya sebagai istri Ivan. Orang tuanya sangat senang melihat putranya sudah beristri dan memaksa mereka untuk merayakan hal ini di restoran. Di restoran itu, ibu Ivan bertanya mengapa Lena tidak makan. Lena menjawab dengan ceplos bahwa dia tidak punya perut. Ivan meninggalkan orang tuanya bersama Lena sementara ia berpenitan karena harus pergi ke tempat kerjanya untuk menghapus data-data pemeriksaan keamanan. Ketika Ivan tiba, penjaga mengatakan bahwa kantor itu sedang diperiksa. Petugas FSB bernama Nestorov memberitahukan bahwa prototipe android tempur telah dicuri. Mereka curiga pencuriannya dari intelijen asing yang diminta agen untuk memberikan akses-akses database. Ivan mengalihkan perhatian petugas FSB itu dan dengan cepat menghapus data-data akan penampilan robot yang terbaru. Petugas FSB itu mencurigai ada sesuatu yang tidak beres, lalu dia memberi Ivan kunci keamanan elektronik dan memintanya untuk menghubungkannya ke database. Dengan begini, alat pelacak yang ada pada Android itu dapat diaktifkan. Ketika mereka tahu lokasinya, mereka langsung berangkat ke tempat tersebut. Lalu Ipan menelepon Lena dan memperingatkannya. Mereka berdua bertemu di tempat parkir bawah tanah di sebuah pusat perbelanjaan. Agar agen-agen FSB tersebut tidak dapat melacak keberadaan mereka, Ipan berhasil menemukan pelacak tersembunyi pada Android. Lalu mereka naik ke lantai atas untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk mengeluarkan pelacak tersembunyi tersebut. Tapi Ipan tidak mempunyai uang. Lena meminta untuk mengganti uang itu dengan hal lain. Lena tawarkan untuk menunjukkan pusinya. Si penjual setuju dan langsung mengambil HP untuk merekam. Tapi Lena meniru gerakan-gerakan kucing. Sedangkan si penjual mengharapkan pertunjukan yang lain. Dan dia tidak mau memberikan peralatan itu. Kemudian, android melumpuhkannya. Saat pelacak itu dilepaskan, mereka berada di toilet. Lalu, seorang wanita membawa petugas satpam dan mengeluh tentang suara-suara bising di toilet. Si petugas maklum bahwa yang ada di situ sedang melakukan yang enak-enak, dan dia tidak mau mengganggu ketika Ipan keluar. Petugas itu malah meminta untuk diajari cara mendapatkan cewek-cewek kering seperti yang dibawa oleh Ivan itu. Setelah keluar dari toilet, Ivan tertangkap agen FSB dan hendak dimasukkan ke dalam mobil. Lalu Lena muncul dan melumpuhkan semua agen-agen itu. Ketika melarikan diri, Lena menyempatkan untuk mampir ke toko olahraga untuk mengganti pakaian yang lebih nyaman dan pas untuk berlari. Polisi memblokir jalan keluar parkir bawah tanah. Jadi Lena ingin keluar lalu menyelesaikan masalahnya dengan petugas-petugas itu. Tapi Ivan melarang Lena membunuh mereka. Lena bertanya mengapa. Jadi Ivan menyuruhnya menonton film Terminator 2. Android ini dengan cepat mengunduh filmnya dan memprosesnya. Lalu dia memakai kacamata hitam, keluar dari mobil, menembak kaki polisi. Lalu duduk kembali ke mobil sambil mengatakan mereka akan hidup. Di dalam perjalanan dalam mobil, Ipan berkomunikasi dengan android seolah-olah dia benar-benar seorang manusia. Tampaknya Ipan memiliki perasaan romansa padanya. Tapi Lena cuma bertindak seperti halnya sebuah mesin tanpa jiwa. Ketika berhenti untuk makan... Ipan merasa tidak enak, karena android itu hanya menatapnya dan menunggu sampai dia selesai makan. Ipan memintanya untuk bertindak lebih manusiawi agar tidak menarik perhatian. Lalu Lena menyalakan protokol Mimikri dan mulai berperilaku seperti orang-orang dari kalangan bawah. Lena mengatakan bahwa perusahaan tempat dia bekerja tidak ada datanya. Dan kelihatannya ada yang menyembunyikan informasi ini Mereka ingin berjumpai kepala departemen untuk mencari tahu apa yang terjadi Tapi sebelumnya mereka butuh uang untuk membeli mobil dan pakaian baru Dari internet Lena mendaftar untuk bertarung di turnamen MMA ilegal Dia berjanji mendapatkan bayaran yang bagus karena dia setuju melawan juara yang tidak terkalahkan dalam kelas super berat Lena memenangkan pertarungan dalam beberapa detik saja tentu saja Pihak penyelenggara memberikan gajinya dan mencoba mencari tahu rahasianya. Lena merespon dengan meminta mereka memberikan mobil dan dokumen baru sebagai gantinya. Pasangan ini menemui kepala insinyur dan berkata bahwa seorang mata-mata telah masuk dalam organisasi mereka. Dan semua dinas rahasia di dunia sedang mengejar android ini. Dan sesungguhnya Ipan telah mengalahkan mereka semua. Sebab tidak ada yang mengira bahwa Android itu akan menjadi sangat efisien seperti ini. Lina mengatakan bahwa awalnya hanya ada versi yang masih mentah. Tapi Ipan telah menyempurnakannya selama setahun ini. Lalu bos ini mengatakan besok dia akan membuat kesepakatan agar masalah ini dapat berakhir. Dalam perjalanan pulang mereka dikejar-kejar polisi. Lena mengambil alih kemudi, tapi di suatu tempat mereka terhenti karena ada penghalang jalan. Lena keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tiba-tiba agen FSI muncul dengan membawa senjata magnetik dan membekuknya dengan menggunakan elektromagnetik khusus. Palawan kita yang cantik ini dibawa dengan mobil ke sebuah gudang kosong, sementara petugas menyiapkan kotak transportasi. Lena dan Ipan berbicara dan belajar bahwa mereka saling peduli dan ada semacam ketertarikan di antara mereka. Nestorov membunuh rekan-rekannya dan menyuruh Ipan keluar dari mobil sambil memberinya senjata AK-47. Dia mengaku bahwa dia bermaksud untuk membunuh Ipan lalu membuatnya menjadi pelaku kejahatan atas pembunuhan ini. Ternyata Nestorov mata-mata yang berencana untuk mencuri android. petugas itu masih ada yang hidup. Jadi Ipan menebaknya, sehingga Ipan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Nestorop pun membawa android keluar. Sebelum gudang itu diledakkan, Ipan mengambil senjata dan kunci borgol dari mayat petugas. Ipan menghubungi Lena melalui internet dari sebuah kafe untuk menanyakan titik tujuan mobil penculiknya itu. Lena akan dibawa ke lapangan terbang dan mengirimnya ke Amerika. Lena meminta Iwan jangan pergi sendiri dan sebaiknya memanggil polisi. Tapi Ivan menjawab bahwa bila melapor dan menunggu polisi itu sudah akan terlambat untuk membantu. Ivan pergi sendirian. Sementara itu Nestorop menyerahkan Lena pada kliennya. Ivan langsung datang ke hadapan mereka sambil membawa pistol. Nestorop yakin bahwa Ivan tidak akan mampu untuk menembak mereka dan menganggap ini cuma lelucon. Tapi Ivan menembak alat pelumpuh magnetik sehingga Lena terlepas. Lalu Lena pun melumpuhkan semua musuh-musuhnya. Setelah pertarungan, Ivan mencium Lena tapi Lena tidak membalasnya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton arus ceritanya. Semoga hari Anda menyenangkan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.